Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les di Loveworks Di Loveworks serta Leslar Loveworks Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Les di Kejuradan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah persahabat, lari manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya Wamin akan mengawali untuk kabar spesial persahabat ya Kita lihat aja nih Tentunya kita lihat ada sebuah postingan si Uto dan Hinata bersama nih persahabat ya Wow <tell> Terlihat gemes dan cute banget persahabat ya Uto makin ganteng aja tentunya bersanding dengan Hinata luar biasa Masya Allah tentunya terlihat Pak sahabat ya apa mungkin Hinata dan si Uto ini ada di lokasi syuting menemani kakak Rizky Pilar mas sahabat ya Wow Masya Allah banget nih mudah-mudahan aja ada cedukan vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Ugang tersebut di kembali oleh akun leslar.lovers Tentunya baik sekali komentar dan tanggapan dari para fans Ada komentar dari akun L Underscore Elisha Mengatakan suara Novi apa dedek ya Tuh persahabat ya suara kan Novi Atau dari Lesti kita lihat dalam jawaban dari sahadan 368 mengatakan Novi ada, Dede juga ada Masya Allah ternyata Dede dan Kak Novi juga ada di lokasi syuting persahabat ya Mudah-mudahan saja ada cirukan vitamin manja dan bahagia yang kita dapatkan Dari idola kita Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Dan kabar berikutnya kita lihat juga persahabat Ada info spesial dari Pak Otis di akun Instagram pribadinya Menginfokan bahwa jangan sampai lupa saksikan sinetron JWB babak kedua persahabatnya di Antv jam 22.00 waktu Indonesia Barat jodoh asyik bapak babak kedua Kamis 2 September 2021 jam 22.00 waktu Indonesia Barat itulah info dari bos besar Antv persahabatnya, ya masya Allah mudah-mudahan. JWB selalu berkembang dan selalu bersahabat ya lanjut terus untuk episodenya nih makin jaya dan makin sukses Amin Ya Rabbal Alamin Dan kita lihat juga persahabat terhubungan spesial yang kita dapatkan juga ya Allah Tentunya ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan dari Bang Ben Sikumpang Memposing sebuah postingan ya persahabat ya malam ini terbaru banget nih persahabat Dan dimana terlihat sih Tentunya lagi di sekitaran bandara Persahabat ya Wow Alhamdulillah Masya Allah Mudah-mudahan saja ada kejutan Yang kita dapatkan Soal acara ngunduh mantu persahabat ya Tadi sore Om Izhar Dan Papa Daniel Hingga Ibu Rosmoldewin sudah otw Mudah-mudahan kakak-kakak dari Rizky Bilara pun persahabat ya Memberikan kejutan Untuk kita semua Unggahan ini repost kembali oleh akun Lesti Leslar Tentu banyak sekali komentar juga yang diberikan dari akun Lesti Kejora Rizky Bilar mengatakan Pada berangkat bismillah lancar acaranya amin doakan terus ya untuk kelancaran acara pernikahan Yani ngunduh mantu ya dari kakak Bilar dan dedek Lesti Kejora dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Ini Masya Allah banget persahabat ya Kakak Bilar dijaga ketat oleh dua lelaki hebat Bang Adlin dan Bang Ariel Masya Allah dua orang baik ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Unggahan tersebut pun direpost oleh akun Lesti Bilar Jarni Ada kalimat caption yang dituliskan Dua orang baik Bang Aril dan Bang Adlin yang jagain Abang Bilar Masya Allah, tabarakallah mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu bisa menjaga kakak Rizky Bilar dan dedek Lesti kejora Dan kita lihat juga dalam postingan ini banyak sekali tanggapan yang sangat positif dari para fans, salah satunya dari akun Fazira Alia mengatakan Masya Allah semoga Bilar selalu dikelilingi orang-orang baik Amin Masya Allah Allah Mudah-mudahan saja bersahabat ya, Orang-orang baik selalu mendoakan yang terbaik Untuk dedek dan kakak Bilar Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya